Hai all, lagi, lagi bersama saya Ananda Mirza Emerald. Jadi di video kali ini itu ada hubungannya dengan video yang kemarin ya karena di video kemarin ada yang komentar, Bang itu ban bakarnya bukan efeknya itu bukan di performa mobilnya Tapi lebih mengarah ke iritan dari mobil tersebut. Maka dari itu saya berpikiran untuk apakah ia seperti itu langsung aja kita untuk tes sendiri apakah hal tersebut benar adanya. Nah jadi uh, di video yang lalu kita sudah sempat mengkomparasi bahan bakar bertali dan juga bahan bakar pertama Itu ternyata untuk performa memang gak ada bedanya ya. Nah tet tetapi untuk di video kali ini aku akan lebih membahas lebih irit mana antara bahan bakar pertama dan juga bahan bakar super. Nah kenapa aku komparasi dari dua jenis bahan bakar ini? Ya itu adalah harganya ya harganya itu kan. Ya, Rp11.12 lah. Harga dari ban bakar pertama itu di harga 13300 Sementara untuk harga dari ban bakar super itu ada di harga se 13.990-an kalau nggak salah ya maka benar itu ada efeknya dari keiritan bahan bakar dari kedua jenis bahan bakar tersebut nah maka dari itu langsung aja kita coba nah di sini aku memakai tes uh, keiritan bahan bakar ya menggunakan mobil Santiana tahun 2011 teman-teman yang modelnya ini seperti ini nah itu nah, di situ uh, tertulis ya bahwa mobil ini bisa diisi menggunakan bahan bakar pertamax dan juga bahan bakar super dan untuk masing masing bahan bakar aku isi dengan 10 literan ya jadi imbang lah pertama kita gitu harganya segini bisa kalian lihat di layar dan untuk harga dari bahan bakar super itu harganya segitu bisa kalian lihat, -lihat di layar saat ini nah, ini sudah aku bikin set by set ya jadi yang kiri itu pertama dan yang kanan adalah bahan bakar super sini videonya aku percepat dua kali biar kalian yang nonton nggak bosan bisa kita lihat sendiri ya bisa kalian lihat sendiri di layar bahwa ternyata benar adanya buat bakar yang mobil yang menggunakan ban bakar pertama itu lebih cepat habis teman-teman daripada mobil yang menggunakan ban bakar super dari Shell jadi harganya itu tidak tipis ya teman-teman tapi uh, ada efeknya ternyata saya kira itu cuma hoax semata ternyata itu ada efeknya yang bahan bakar super itu terbukti lebih awet walaupun sedikit ya. Perbedaannya itu sangat-sangat sedikit. Tetapi terbukti untuk jarak tempuh bahan bakar super itu lebih jauh jarak tempuhnya daripada bahan bakar pertamax. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.